serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik dan kabar kabar baik serta kabar kabar bahagia pastinya. Alhamdulillah para sahabat semalam kita dibikin bahagia dan bangga. Oleh Bunda Lesti, Bapak Bilar, dan BBL Yang mana mereka menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia Di acara Kiss World 2022 Dan tidak hanya itu Kita juga dibuat bangga dan bahagia Alhamdulillah Lesti, Rizky Bilar Dan BBL menyuguhkan suatu kebahagiaan untuk kita Mereka mendapatkan piala penghargaan Tidak hanya satu persahabat ya Lesti, Rizky Bilar BBL membawa piala penghargaan semalam di malam pertama itu lima piala yang diborong oleh Leslar. Yang pertama, persahabatan yang kita lihat nih, untuk kategori anak kyuterkis diraih oleh BBL. Ini ada sebuah unggahan spesial dari ayah Kejora mengunggah foto BBL, dan ada sebuah ucapan. Dari sang ayah Kejora, papa dari Bunda Lesti Akhirnya BBL mengatakan Yes, aku menang Alhamdulillah, katanya Kejora ya. Dengan rasa Bangga, bahagia Kita juga merasa bahagia pastinya Alhamdulillah, di awal Kita suja, sudah dibuat bangga oleh BBL yang mendapatkan Piala penghargaan, memenangkan Kategori anak Terkis Hingga komentar pun Banyak sekali diberikan di postingan ayah ke Jorah Ya ini dari akun Instagram Let's learn update new Mengatakan di kolom komentar Sedari kecil udah punya piala Wah, Masya Allah banget ya Masih bayi aja BBL sudah punya piala penghargaan Di acara paling bergensi Di televisi Indonesia Wah, masya Allah. Kita lihat juga proses Berhati ya Selain Baby L, ini tentunya Bunda Lesti juga mendapatkan piala penghargaan Di kategori Hot Mama Terkis Ini pemenangnya adalah Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, baru dua piala bersabat ya Ini momen diunggah oleh Om Izhar Di laman akunis pribadinya Om Izhar mengunggah sebuah postingan momen Ketika Bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan Di hot mamat terkis persahabat ya kategorinya dan ada ucapan juga selamat dari Om Izhar Alhamdulillah ya Allah kata Om Izhar persahabat ya Masya Allah rasa syukur juga dirasakan oleh Om Izhar mudah-mudahan kita tetap menjadi seseorang yang selalu bersyukur sebagai fans tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik apapun itu untuk idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan oleh para sahabat, salah satunya dari akun Putri Syahirayan mengatakan, Alhamdulillah semoga rezeki Leslar Family makin lancar dan berkahamin. Wow, doa terus banget ya. Kita aminkan doa-doa baik yang selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat ya, ada momen tentunya ucapan selamat juga dari akun Indosiar langsung. Indosiar ini memberikan ucapan Kepada Bunda Lesti Kejora Persahabat ya Alhamdulillah sebagai pemenang Hot Mama Terkis di Kiss World 2022 Diperhatikan persahabat di kalimat Caption yang dituliskan Yay, selamat untuk Lesti Kejora Yang menang di kategori Hot Mama Terkis Wah wow, alhamdulillah banget ya Ini baru dua kategori persahabat ya Dan kita lihat juga berikutnya Alhamdulillah, Lesti Rizky Bilar juga Mendapatkan Piala penghargaan Di kategori pasangan Baper Terkis Rizky Bilar dan Lesti Kejora adalah pemenangnya Wow, satu kebanggaan ya Ini piala ketiga Yang diraih oleh Bunda Lesti Dan Papa Bilar Kita merasa bangga banget ya Terbukti bahwa keberbaran Dari wrestler lover Sangat luar biasa Semakin yakin bahwa dukungan untuk Lesti dari Rizky Bilar, makin banyak. Wow, Masya Allah banget ya, tetap konsisten. Mudah-mudahan selalu seperti ini, kesulitan dan kekompakan dari fans. Dan kita lihat juga ke penghargaan berikutnya, ke piala keempat. Alhamdulillah, fans Indonesia Terkis, ini diraih oleh Lesti Lovers. Wow, Masya Allah banget ya, fans Terkis. Ini masuk di... Lesti Lovers, persahabat, ya, mewakili mudah-mudahan kekompakan terjalin dengan baik Alhamdulillah, persahabatnya ya, selalu bikin bangga, selalu bikin bahagia Dan kita lihat juga berikutnya piala kelima diraih oleh Bunda Lesti Sebagai penyanyi dangdut wanita terkis, Lesti D.A. Ini sebagai pemenang, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang membuat kita terharu pastinya, persahabat, ya di setiap dedak Lesti Kejora, ini memegang pial penghargaan tak lupa, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh fans yang sudah mendukung. Fans yang sangat luar biasa, ada Lesti Lovers, ada Bill Lovers, ada Leslar Lovers. Ini luar biasa banget ya, tiga gabungan menjadi satu, menjadi kuat untuk mendukungnya terbaik, untuk Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Di bosingan ini pun, persahabat, ya kita lihat nih, Indosiar. Menurutkan sebuah kalimat yang tentu ditujukan oleh Bunda Lesi juga. Lesi Kejora yang berhasil membawa pulang piala di kategori penyedang dut wanita terkis. Asik selamat ya, wow, Masya Allah, selamat bunda. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kita semuanya, amin. Dan untuk berikutnya, persahabat. Ini yang momen membuat kita terharu bahagia Alhamdulillah akhirnya persahabatnya kita dibuat surprise oleh Bunda Lesti Karena Bunda Lesti menyanyikan lagu Lentera diiringi oleh Papa Bilar memainkan piano Ini sih luar biasa Wajib kita trendingkan tugas kembali Untuk warga Konoha kita trendingkan lagu Lentera, Bunda Lesti dan Rizky Bilar ini luar biasa banget persahabatnya. Alhamdulillah, gak nyangka banget. papa Bilar beneran bisa mengiringi Bunda Lesti nyanyi sambil main piano. Wow, luar biasa. Suatu kebahagiaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan. Semalam Bunda Lesti dan Rizky bilang kasih kejutan untuk kita semua. Momen ini pun kembali. Aliyangku Sengal Putih anak Skor Bilar. Perhatikan juga di kalimat cancer yang dituliskan, Pasport ini kok terharu ya? Gak nyangka, kakak beneran bisa nyeringi -nyir dedek nyanyi sambil main piano. Wah Masya Allah, kita lihat juga komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat. Yang dari akun Handoko 6266 mengatakan, Kakak itu orangnya konsisten banget. Kalau ada kemauan, pasti dikejar sampai dapat, sampai bisa. Wow, Masya Allah Kita lihat juga ke komentar berikutnya Yang ini dari akun Instagram rapi.iyahmahkun Mengatakan di kolom komentar Deg-degan banget Pasti ini takut kaya yang di Hakikahannya Bang El Alhamdulillah Papa Bi bisa wow, Masya Allah rengat, ya nggak nyangka Memang Alhamdulillah akhirnya Papa Bi Mengiringi Budala Senyanyi Dengan memainkan piano Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya dari akun Rika Jakaria mengatakan satu lagi ini ucapan si kakak di One Man Show Yang jadi kenyataan Masya Allah luar biasa banget ya memang ucapan dari seorang Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu membuat bangga, selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik berikutnya